Baiklah persahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di kabar pertama Persahabat ya ada Cidukan Yang sangat membahagiakan Yang diunggah di akun tiktoknya Bang Yudi Revan Diri pas kembali oleh akun selalu Putih Bilar nih persahabat ya Masya Allah aksi lucunya BBL Yang selalu membuat kita bahagia Apalagi Abang Fati Ini sudah pintar bercanda nih persahabat ya Aksi lucunya memang selalu Membuat kita selalu happy Masya Allah mudah-mudahan BBL selalu tentunya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya doa baik yang selalu kita berikan untuk BBL. Kita lihat juga persahabat ya, ada kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Masya Allah, Abang sudah pintar bercanda sekarang, dah ngerti, masya Allah banget persahabat. Makin kagum, makin bangga dengan Abang Fatih. Kita lihat juga persahabat ya, di sini ada tanggapan dari Lina Naufal 16. Ini kayaknya waktu sama papapnya kemarin dia nunjukin muka gemes gak sih? Baju abang kayak yang sama papapnya di fit bang Yudi katanya itu masya Allah. Pokoknya doa terbaik selalu kita berikan mudah-mudahan Leslor Family selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Amin. Kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat masih diunggah Instagram yang sama. Kali ini memperlihatkan persahabatnya ada sebuah kalimat dan tentunya ada model kerudung nih persahabat. Ngakak banget pas lagi nyari jilbab, nemu ini dong pas Mina yang dipakai sama Bunda Lesti kejora Sudah menjadi tren ternyata. Jadi nama model jilbabnya. Wow, persahabat. Sudah menjadi tren, jadi nama model jilbabnya. Masya Allah, apapun yang dipakai oleh Bunda Lesti, itu selalu menjadi trending. Bisa dipastikan Ramadan ini pas Mina dan Mukena model Lesti akan... Wow, pasti akan tentunya booming dan viral banget di ya, para sahabat ya, Mudah-mudahan juga, Persahabat, Kita doakan untuk Bunda Lesti yang mudah-mudahan terus berkarya Dan selalu memberikan karya terbaiknya Kemudian kita lihat juga selanjutnya, para Di sini ada kabar duka yang kita dapatkan Perhatikan, para sahabat, ya, informasi dari akun Fanbase Lusaswiti Di sini ada sebuah postingan Papa B, Rizky Bilar, nama Papa B di Teg. Bunda El dan nama Lesi Kejara pun di Teg. Ada tentunya nama Coach Hadi meninggal, persahabat ya. Coach Hadi ini tentunya pernah live bareng dengan Rizky Bilar. Ini saat di Bandung, persahabat. Indalillahi wa indalurji'un, persahabat kita mendapatkan kabar duka. Coach Hadi telah meninggal dunia mudah-mudahan. Tentunya amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan juga ditempatkan di surganya Allah yang untuk Kecahadi Amin. Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh akun Leslar Sweety. Selamat jalan saudara Coach Hadi. Rest in Fitch. Semoga damai di surga Amin. Masih ingat betul dia minta tanda tangan Papa B di kepalanya. Yuk doakan tentunya untuk Kecahadi buat warga Konoha saling mendoakan. Mudah-mudahan Coach Hadi ditempatkan di surganya Allah. Amin. Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak juga respon dan tanggapan yang diberikan. Diontori dari akun Priyo Nugroho 121398 di situ mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas live nawarin jam tangan dulu di Bandung. Bilar ngelus-ngelus perut Lesti terus karena lihat Om ini. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Mama Doctor Rai ada skor mengatakan inalillahi wa ina semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Amin iya revan alamin begitu banyak juga doa yang dipanjatkan yang ditentunya khususkan buat Coach Hadi ya mudah-mudahan tentunya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala kemudian juga kita lihat persahabat ya mengenai karya lagu Lentera dan lagu Bawa aku ke penghulu masuk ke dalam chart langit music. Dangdut terpopuler di posisi 19 dan 31 Makin membanggakan sekali nih Bunda Lesti Luar biasa Mudah-mudahan terus berkarya untuk Bunda L, Mudah-mudahan karyanya selalu diminati oleh banyak orang Dan pastinya kita selalu menantikan Kejutan mengenai single terbarunya Lesti Kejora Bismillah secepatnya ya bisa tentunya launching Doakan saja yang terbaik